Allah ingin menambah harta anda Tapi tidak pernah ingin mengurangi harta anda dalam kehidupan Kalau anda merasa kurang Karena anda yang kurang berbagi Atau kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala paham sampai sini? Baik, siapa yatim yang hadir pada subuh ini? Ada anak yatim? Halo? Anak, anak ya? Awas, bapak bukan yatim <laughs> Baik, ada anak yatim di sini? Tidak ada baik. Saya mau praktek ayat tadi. Kalau gitu nanti saya titip sama DKM, lihat orang sekitaran di sini ya. Kalau ada anak yatim tolong dikasihkan. Saya titip uang satu juta subuh ini untuk bisa diberikan pada anak yatim sekitaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Saya jadi Madahlan, dulu menyampaikan ayat al maun, surah al maun. Begitu selesai beliau copot pakaiannya, yang paling berharga barang-barangnya, kemudian langsung dipraktekkan ayatnya. Kalau saya kalau cepat pakaian nanti agak repot pagi ini gitu ya Baik Jadi lebih baik keluarkan sebagian isi dompet itu lebih bagus Bismillah Tolong dijawab ya Ustadz Saya sudah dua kali pertemuan Pertanyaan saya tidak sempat dibaca Masya Allah, Masya Allah. Baik Antum ini minta dibaca Minta dijawab Baik ya karena ada yang minta dibaca saya bacakan cuman enggak saya jawab gitu kan. Baik. Nah. Ya saya baca ini dulu ya nanti saya jawab yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, jika hukum jual beli dagang, hukumnya bagaimana? Boleh. Boleh dagang. Kalau tidak boleh, masa Nabi mempraktikkan dagang? Nabi kan pedagang. Bahkan sebelum jadi nabi sudah berjual beli. Beliau mengambil barang dagangan dari Saida Khadijah yang lantas kemudian jadi istri tercinta beliau dalam kehidupannya didampingi oleh Maisarah kemudian berdagang sampai ke Syam ya masya Allah dan ketika berdagang itu Nabi itu kalau dagang nggak pernah kembali modal pak nggak pernah kembali modal kembali untung untung lagi untung lagi untung lagi dan bukan cuman untung yang berdagang dengan beliau yang membeli itu senang nabi bisa terbayang nggak beliau untung pedagang lain juga merasa nyaman dan pembeli juga merasa senang. Jarang-jarang ada orang begitu. Ya, jarang-jarang. Kalau pedagang untung, biasanya pembeli kecewa gitu kan. Baik, umumnya demikian. Baik, sedapat mungkin ada tawar ada tawar supaya mendapatkan kenyamanan dan kenyamanan. Tapi kalau pembeli untung, pedagang kecewa. Silahkan cek, pembeli misalnya nawar, nawar. Nawarnya kebangetan. Sudah beda 50 pun tidak dilepas juga gitu kan. Baik, nah di sini menarik ini. Nabi itu kalau berjualan, beli senang, beliau untung sehingga semua orang tidak dirugikan dalam hal ini. Dan hebatnya nanti konsep dagangnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika diajarkan pada para sahabat itu, masya Allah, tidak ada di antara mereka yang juga kembali modal, semuanya untung, untung semuanya. Silakan anda lihat, Selain ada sahabat Umar bin Affan radhiyallahu ad Allah. ada sahabat Abu bin Auf radhiyallahu ad sebelumnya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu. Banyak para pedagang di zaman Nabi, teman-teman sekalian, ketika mereka sudah masuk Islam, dilatih oleh Nabi bagaimana cara berislam yang baik dan diterapkan dalam kehidupan, sesuai dengan pekerjaan mereka. Maka, Masya Allah, dagangannya berlipat-lipat untungnya. Bukan cuma untung dunia, tapi untung akhirat. Tidak sedikit di antara pedagang di masa Nabi, bukan cuma kaya dalam urusan dunia yang asetnya sampai sekarang masih ada, tapi juga dijamin surganya tanpa hisap. Saya beri contoh, Osman bin Affan, radhiyallahu taalaanhu. Sebelum masuk Islam, pebisnis Setelah masuk Islam, kayanya luar biasa. Silakan entum, saya berdoa mohon pada Allah, kalau yang belum umrah belum haji, insya Allah diikhtiarkan, ya, ikhtiarkan Insyaallah mudah-mudahan dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berhaji atau umrah. Nanti saat ke Madinah main ke satu tempat, terdapat di dalamnya tapak-tapak kesuksesan Osman, Osman bin Affan, radhiyallahu taalaanhu. Di antaranya beliau masih punya aset sampai sekarang, ada sumur yang pernah beliau bebaskan ketika dimonopoli oleh Yahudi. Mau minum bayar, bayar kata Othman. Saya beli sampai semuanya akhirnya dibeli Othman, kemudian dibebaskan. Yang mau minum ambil aja. Sekitaran area sekitarnya ada tanah cukup luas, dibeli orang Othman dan Afwan, dia anhu. Saya beli tanamin kurma. Yang lapar ambil, gak usah bayar. Yang haus ambil, gak usah bayar. Sampai sekarang area itu ada akan dibuat area perhotelan royaltinya disimpan di bawah Saudi disedekahkan kepada umat Muslim atas nama Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu sampai sekarang masih ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu itu di embargo ya bukan cuma di embargo dirampas hartanya saat di Mekah pergi ke Madinah cuma pakaian yang melekat di badannya baik begitu sampai di Madinah diterima oleh orang paling kaya di Madinah. Kata orang ini, Semi ke kunta Saya dengar kamu jatuh fakir saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan saya. Kalau ingin menikah, cari pasangan, pilih pasangan terbaik di sini. Maka saya akan fasilitasi. Masya Allah. Teman-teman sekalian, apa jawabannya? Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk anda. ini Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya. Dagang. dipraktikkan ilmu dari Nabi. Modal cuma pakaian, tiga bulan, tiga bulan jadi orang paling kaya nomor tiga di Madinah. Satu tahun jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya. Coba lihat. Orang terkaya di Lampung belum tentu punya kapak. <tik> orang terkaya di dunia, Bill Gates, 1.300 triliun hartanya. Tanya, punya kapak dan SMS tuh pagi ini, tanyain <tik> Abdul Rahman bin Awam setahun kapaknya terbuat dari emas. Modalnya apa? Cara bisnis Nabi. Nah, cara ini tidak menghalangi mereka untuk ibadah kepada Allah kaya dan saleh. Silakan cek, kita buka kitabnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi si Adab Hamalatil Quran. Dia terjemah si Arabnya catatkan dalil kutub balisdaniyah. Warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai baris yang kedua paling atas sebelah kanan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Sahabat Osman bin Affan, Abdullah Rahman bin Auf, ada Abu Darda, itu orang-orang, ada lagi At-Tamimi, itu orang-orang yang luar biasa. Tamim Ad-Dari, bukan At-Tamimi, Tamim Ad-Dari, yaitu malamnya, diantara kesibukan mereka masih bisa menunaikan tahajud sampai Khatam Al-Quran. Sampai Khatam Al-Quran. Jadi pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Makanya Allah buka rezeki mereka lebih daripada yang lain. Jadi kalau anda ingin dapatnya rumus, rumusnya begini. Kalau anda punya permintaan yang lebih daripada orang lain, maka dekati Allah dengan cara ibadah yang lebih daripada orang lain. Orang lain tidur, anda bangun. Orang lain sedikit-sedikit tidur, anda sedikit tidur. Orang lain sedikit-sedikit makan, anda sedikit makan. puasa rajin. Tahajud, rajin. Ikhtiar juga rajin. Nanti dengan ikhtiar itu Allah mudahkan jalan keluar anda. وَمَيَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا demikian di Quran surah ke-65 ayat 2-3 nah saya persingkat jawaban untuk pertanyaan anda di sini. kalau anda ingin berubah lebih baik, itu dikumpulkan oleh para imam hadis dalam kitab-kitab hadis disebut dengan kitabul buyu'a bab tentang pembahasan mistis dari Nabi s.a.w. saran saya keluarkanlah ayat-ayat Quran yang berbicara tentang cara berdagang kemudian lihat tafsirannya dari Nabi Buka kitab Imam Al-Bukhari misalnya, buka kitab ul bab tentang bisnis dari Nabi. Keluarkan itu, duduk dengan sesama pedagang, jangan sendirian. Jangan ingin menguasai sendirian. Dulu teman-teman Nabi itu saling bersama-sama. Semua, Semua kaya, bahkan kaya banget. Ya kumpul bareng-bareng. Kenapa antum gak kumpul para pedagang, pebisnis, pengusaha? Duduk bareng-bareng. tilawah -bareng. ayatnya, hadisnya, Kemudian antum undang ustaz di bidangnya. Diskusikan, diskusikan. Praktekan. Kalau nggak dipraktekan kapan lagi? Ya silahkan kalau nggak percaya. Konsep itu sekarang diambil oleh orang, -orang Yahudi, dipraktekan oleh mereka. Cuma mereka tidak pernah mengungkapkan istilah kalau itu diambil dari hadis Nabi. Konsep syariah itu sekarang banyak diadopsi pak di Eropa, bahkan di Inggris sekarang sedang marak tuh di London, macam-macam dikembangkan. Ya kemudian oleh Yahudi dirobah, istilahnya di Ventura. Ventura itu asalnya syariah. Cuman dimodifikasi oleh mereka ya. untuk menampilkan sistem hukum yang kira-kira bisa awet gitu. syariah sekarang itu luar biasa. Di non muslim saja sudah mengejar ngejar konsepnya. Kenapa kita yang punya tidak menerapkan? Alhamdulillah. Ya. Baik, sudah saya baca, sudah saya jawab intinya. Ya. Di persoalannya barangkali nanti sesuaikan lagi ya. Saya akan punya usaha. Saya beli alat di toko harga barang satu juta. Modal satu alat, kemudian saya jual 2 juta atau 3 juta. Boleh? Tidak? Boleh. Antum jual 5 juta juga silakan kalau laku. ya Hei. Alhamdulillah. Yang penting antara mingkum Ada yang riba satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak maaf, tidak gharar, tidak menipu. Dan dalam... Di orang itu wajar menilai. Antum beli satu juta, dijual 5 juta. Kalau kaidah boleh, boleh-boleh saja. Tapi kan juga pembeli akan melihat wajar apa tidak. Ya kalau tidak wajar, yang akan beli. Ya, ada yang jual Nokia 3315 sekarang Misal, dijual 10 juta Ada yang beli gak? enggak? Gak ada, modal Antum cuma 100 ribu Dijual 10 juta gitu kan akan ada yang beli Jadi kalau misalnya Antum ingin jualan seperti ini Boleh-boleh saja, lihat batas kewajaran Jangan menipu, jangan ada gharar Kemudian yang paling penting Juga hindari hal-hal yang dilarang Seperti riba dan sebagainya Paham ya? Baik, sudah saya baca Sudah saya jawab